Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara. Sehingga diskusi itu itu sudah salah, karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinikaan. Satu bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur Jadi itu tidak perlu dipertantangkan tapi malah itu jadi lahan dakwah Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung Memangnya kenapa Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja Teman saya nulis tafsir Profesor ini itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. <laughs> <laughs> jadi. Yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, satu Pancasila, dua ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, akhirnya enam kan? Kenapa Pancasila jadi enam? Jadi. <laughs> Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV tujuh itu, Indonesia Queen. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Siapanya apa? Milik sekolahan, Pak. <laughs> Karena memang milik, milik sekolahan. Itu yang tanya tuh kaget. Milik sekolahan, Pak. Nah, tentang tema ini uh, mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jergam tadi ini yang langsung khas khas ilmuwan Ini sebagai penghormatan saya pada bisnis ini khas-khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca. Uh, halaman 29. Ya, ini terutama yang para penggawa-penggawa ini saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Uh, Subhanallah, Rahman, Rahim. Ya ini gurunya Imam Malik. Sama Fathihafil Islami Fathun Koblagu karena minhu Innama Inna maka nalkitalu khaythul taqon nasu. Falam maka natil hudnatu wa wa harbu wa amanan nasuh ba'duhun ba'duh Wal taqaw fatafa wa fil hadith wal munazahah فَالَمْ Yaklim bil ya illa Walakot bil Islam Terus, ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. <laughs> <laughs> <laughs> nah, begini kita tahu dalam perdamaian Hudebiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi nabi, komunitas pokok itu kafir. Sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Saya kalau Islam masuk kafir apa kafir masuk Islam itu harus dikembalikan. Karena dianggap bid'ah, maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja Dulu Nabi itu ya dituduh cipta bid'inin muhdas Kamu datang dengan agama yang ber. Cuma gak diteruskan waqullah muhdasatin bid'ah waqullah bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi, cipta bid'inin muhdas Kamu datang dengan agama yang apa Dari. Nabi nurut. semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Saya dengerin betul ini, jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam Di depan tulisan tuh belum kering istilahnya Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhel bin Amr Itu datang ke Nabi Ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam Kata orang-orang kafir ini pertama Muhammad Kamu komitmen enggak sama perjanjian Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Yaitu menjadi kafir Di komunitas kafir maksudnya Akhirnya malingis Umar Sayyidina si Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya, wong ini dibaca <tuh> orang Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Sehingga cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Syi'ah cara analisis. Ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. In nama kanal kita lu takon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibasakan Nabi curi kesempatan, maksud Nabi dikatakan mencuri, meskipun bentuk hanya bahasa ya. Tidak mungkin nah, kita basakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan? Sampai tahun ke 8 Hijriah, mulai tahun kedua ada Perang Badar, sampai tahun ke-8 Hijriah itu Perang terus. Nabi sama orang kafir Perang terus. Akibatnya, apa, Pak Profesor? namanya Perang itu ya, enggak kok bermikir. Pokoknya, enggak ketemu Islam Perang, mau Islam ketemu kafir Perang, enggak kok bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan. Berpikir Makanya Nabi tahu ini masalah besar Kalau orang perang terus, itu enggak kober mikir Islam Enggak sempat diskusi tentang Islam Makanya Nabi hanya minta satu poin Oke, okay, perjanjian ini satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang, iya, pada pikiran mereka akan diskusi paling biaya Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira bener di Muhammad abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu Khaliqus Samawati wal Ardi yang menciptakan langit bumi. Bagaimana kampanyenya Muhammad? Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita ya berhala itu yang kita bikin yang kadang rusak, yang kadang kudanan terus lumutan, terus diskusi. Kita tahu kok bener pengiranya Muhammad. Terus Muhammad abu Jahal mulai disek Muhammad itu ratau bodoni mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong nggak bojal waduh bodoh bodoni ngongkonan, wah seribet kan dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam, akhirnya ngomong kafir si tokoh-tokoh itu coro-coro wah semuanya masalah ini kan artinya gini kalau kita ingin Indonesia damai sebenarnya yang untung itu Islam karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan Atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi Ada tanggal lahirnya, ada atbanya, kan sudah ribet kan? Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini begini yang sayang istri, sayang keluarga Dibandingkan dengan tokoh Abu Jal Abu Lahab yang sorong jauh penggawainya yang orang lain Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam Makanya kata, kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu Falam yaklim ahadun bil-Islam Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa Yatakallam Sebenarnya yang benar itu bahasa kalima yaklimu kalaman karena Masternya itu kalem, berarti Sulasi nopo mujar, mujar. Tapi DVL-nya itu mujarotnya enggak kelaku, jadi DVL-nya takal lama ya takal lamu. Tapi untuk Masternya yang kelaku, kalaman Jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Biasanya kan takal lama ya takal lamu, takal luman. Tapi di Masternya kalem populer, tapi DVL-nya tidak populer. Saya teruskan ya. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam kalau boleh dibahasakan menjual itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang sehingga orang itu cover diskusi loh saat bendera Islam melihat kafir itu benar -benar. Karena tidak cover diskusi, tidak sempat diskusi orang yang milih yang kafir. Hmm. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Lem. Ya, Jadi itu yang diminta dunia. Yang penting kita damai terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusinya tadi kan nggak nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Wah terus orang boleh tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja Gus suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini Ada islamic studies kemudian pengajarnya dari berbagai agama Ini riskan gak bagi islam? Saya jawab asal yang didiskusikan islam itu gak masalah sing repot itu nak umat islam Karena kalau umat islam yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim Terus identik dengan islam itu jadi dolim kan ribet Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan? Nah, ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Kumat. Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan salam maka hudnah. Ketika ada perdamaian, wa amanan nazuq baqdum orang merasa aman. Itu fatafawa waktu hadis wal munazaah. Mereka berdebat. Munazaah itu berdebat. Keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka akhirnya ikrar Wah yang bener ya Muhammad lah Dimana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi Dimana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan Masa Tuhan reputasinya diciptakan Kayak berhala dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah Wong mengkafir itu kalau waktu telanjang Ibadah Muhammad santun pakai-pakaian Terus akhirnya mereka mulai tertarik islam, Sehingga saya lihat di beberapa tafsir Saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius Ngergani Unisba bin pemikir serius Di Qur'an itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat Balnaqzifu bilhaqqi alal batil fayadumaukuhu fa'idahuwa zahid Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takal lama bila dalilin Qadhafa itu Yes, pokoknya sekenanya, artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja, itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina, sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris, dan mereka pede percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya Misalnya gini, contoh paling gampang Dulu, dulu para peneliti, saya ulangi lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana termasuk Ibnu Batuta, termasuk Ibnu Holdun, ya semua semua peneliti itu suka, ya suka neliti setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains Misalnya tentang halak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk Juga bicara tentang geografi, geologi semuanya Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya ini yang menang Alal batil fayadumahu fayadumahu Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika Sampai muridnya itu ragu ini guru kumbus warga taura, penggawannya mulai matematika Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat Dan itu pede betul ya, kata Allah ini ulama saya yang iman kepada saya. Setingkat iman kamu dari malaikat itu tidak mungkin gusti kita menyaksikan langsung kau sementara ini di bumi, nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya mamungti disuruh ngajarin matematika. Jadi anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat Narasumbernya itu seorang Profesor Itu ketika Kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan Dan Allah itu al somat. Terus Imam Amuti mulai nulis Nulis angka gak beraturan Dua, tiga, empat, lima, sampai 1 miliar, satu triliun, semuanya gak beraturan Kata beliau Nisbat tusnaini wassala sa'ila ma'la niha yata'laha iku nisbatul far'i ilal asli bu Angka sebanyak apapun, dua dibanding satu ya far'ul wahid, tiga dibanding satu ya far'ul wahid Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding satu semuanya far'ul wahid Semua angka sebanyak apapun tuh cabang dari angka satu Fakullu hadil awalim far'un minal wakidis somad yaitu Allah SWT Wakil Malika tepuk tangan, iya juga jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al khusunul Hamidiah itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan kalau gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Salah Epol tersempurna, sempurna, lele, semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar gambar serapi ini atau seruwet ini sama gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tahu khit. dimulai minan nuktoh al-wahah PJ gambar sing rapi sing indah di gambar mulek dimulai dari satu titik dan titik ini nukto wujud yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala jadi, nah tahu rahi, tahu, tidak penting gambarnya api, menang lomba atau raya itu penting saya hadith surah ini gambar, baik yang rapi maupun tidak adalah min minukto Min toh, dari satu titik nah, Alam raya sebanyak ini, buk gambar buk orang Jika mulai Maret sampai Jupiter kuatnya Semua bentuknya yang banyak ini, semuanya min, min nuktoh til wujud Yaitu dari titik wujud, gini ku Allah SWT di sini hebatnya ulama-ulama, buk dia pengajar matematika, pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai. Islam yang sangat tidak tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi. Bidadari rektor jenengan <laughs> tadi. Jadi ciri utama ilmuhan itu kalau ngomong datar, tapi logikanya nggak terbantahkan. Itu ciri khas ilmuwan Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras. Provokatif kira-kira Tapi isinya biasa nah, saya berharap nanti semua profesor, doktor itu datar Tapi isinya Kualitasnya <tapi, tapi>, ya, kualitasnya bagus ya. Jadi makanya terus kata ulama Kenapa diistilahkan balnad dhifu bilhakti Kenapa pakai kodava Sementara kodava man ane takal lama bila dalil Maksudnya bila dalil di sini itu min ila dalilin kebenaran itu memang enggak butuh dalil Apa kita perlu? Dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau tiga itu cabang dari satu Uang gendeng ya, kenapa kok gitu pas orang gendeng <tik> Uang um, tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya? Apa itu? min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau tiga itu Far'ul Wahid Satu juta juga, juga Far'ul Wafid, satu miliar juga far'ul Gambar yang sebanyak apapun ya Dimulai dari satu titik C gambar benar maupun yang tidak Akhirnya apa? Ulama dulu itu Sebegitu rileks menerangkan Menerangkan Tauhid Lalu kenapa asma ini yang yang ya ini kan khas khas NU NO ya khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, NO, pakai khas pesantren karena NU NO itu anaknya pesantren jangan dibalik pesantren anaknya NU NO. karena sebelum ada NU NO itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU. NO. Dan saya agak-agak ya orderan yang terpaksa disuruh ngomong. <tuk> <tuk> ini agak Apa ya agak kacau sebetulnya. Ya. Gak gajen. Jadi, NU NO itu sama pesantren itu tua. Pesantren jadi NU NO dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. NO. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang Nyonsa sekali berbahasim. Itu kadang ide besar beliau itu tidak dituruti dengan NU. NO. Jadi, bahasim nyorokulok, jadi bahasim nyomangkal. Bahasim itu ngarang menua kentong. Lega ya, no beduk tapi eno, eno, eno, eno, eno, eno, beduk. Dan uniknya Basem enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Basem sama Bapak Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Basem ketika nabi rembukan ini gimana ya cara menentukan waktu salat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah wadalah ya, kalil nasoro itu untuk orang nasrani. Ya pakai buku -buk itu trompet dakalil ya, yahudi itu untuk orang yahudi. Terus ada yang selagi pakai api ya Rasulullah wadalah ya, kalil majusi itu orang majusi. Nah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi al tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya al itu sehingga biasa menolak kentong. Karena mantas komen bahwa, ini, beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, Al jasus Antakrimin Setelah naskah itu sampai ke Mbak Fagie Mas Gomangbang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA, ya, jadi udah, sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WAan terus ya jadi ulama <tuh> Gak jadi lama men, anan, terus ini Nah itu termasuk rektor gak kau bermikir, mesti kebanyakan Weanan Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita Beda kalau yang gak, Weanan kan mikir apa kita yang menentukan Kalau Weanan kan kita ditentukan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 Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Itu gara-gara apa, coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara begini-gini. Juga sing yang dua ikon RT ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiev, Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbak Yassin. Beliau teman saya ketika ngaji di Mahfud di Mekah Jadi Bapak Fakir dan Yassim itu teman ketika ngaji di Mekah Secara lawan itu lucu Lucu-lucu, tidak lucu. ilmiah, tapi tidak ilmiah yang tetap ilmiah Di mana-mana serupa itu tidak sama Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu, zaman itu Kentong itu identik dengan milik Nasrani Di Indonesia beda poskambling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrongi. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasaboy itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau kayak judul Hazru'us. Kepala bergeleng-geleng, sukarangan ini jadi sukarangan kok provokatif, sukarangan kok provokatif? Gitu. Nah. Dan itu Mbah ya hormat Mbah Fakir, ya hormat bahasim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka mendapat Mbah sebetulnya Karena bagi saya sholat itu sakral, ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan suatu yang sakral yaitu kalimat toibah adhan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani, sementara pos kambing ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk uh, misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau dia ya saling menghormati, padahal saling meridik Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya enggak kunut Ketika ditanya, kenapa kamu enggak kunut? Sementara engkau berpendapat kunut itu sunat Ikroman di hadal madad. Saya sangat menghormati madadmu Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya Sementara Imam Syafi'i mengatakan enggak batal apa? sholatnya atau buntunya tidak batal Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i?" Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Sazi? Padahal, energi Imam Ahmad ini sholatnya batal, ini habis istrinya udah wudhu. Tapi tetap saja beliau, karena perbedaan pendapat di Fura itu lazim. Ya, orang boleh berdebat ketika Unisma datangkan saya itu saking senengnya Kiai, pesan sombongnya sampai ngatur Kiai kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Ya? itu sangking angkuhnya apa sangking senengnya kan enggak jelas kan? kan dan orang boleh setuju pendapat saya yaitu ngatur dia itu haram setuju juga pak rektor ekspresi mahabbah itu ya macam-macam dulu sahabat ya itu sahabat tuh ada yang enggak kenal wajahnya nabi sama sekali sampai akhir hayatnya Ketika ditanya, loh, kamu itu sahabat kok enggak tahu wajahnya Nabi Saya enggak pernah berani memandang Nabi Karena ijlalan Nabi Terlalu menghormati saya sehingga enggak berani memandang wajahnya Ada sahabat yang penggawannya dulu wajahnya Nabi Sampai bisa nyifati Al-fiwfaminunilhajib Sampai bisa nyifati detail karena Wajahnya Nabi itu ibadah Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin enggak melihat Allah, enggak Tapi semua orang ingin melihat Allah Unas <tik> ziyudah jamal anda dari misli. Ven kala lalu awat tak dilok ditemanku, mengerajilah. Sebetulnya kok dilok pengirin? Beranjar. Jadi justru tapi karena saking takzimnya demnya, enggaklah musuh saya aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang gue nggak <tik> Bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di masjid kharof, boleh sholatnya salah. Ibu cari malaikat. Kayane ngarep, ngaruh, boleh raro. Ibu di sini sini uang, boleh bodoh gitu. Kayane gue ngaruh, boleh. Coba orang yang lo sewan bahmun, yang berani di depan tuh kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati binter-binter kan mesti di pojokan artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa sah saja makanya banyak sahabat yang jarang suan nabi alasannya takut ganggu nabi banyak yang sering suan nabi alasannya seneng nabi yang suan ya seneng nabi yang gak sohan, alasannya seneng dona itu tokoh punya keluarga punya anak kalau saya sering suan berarti sering ganggu yang sering suan di alasan ini hajahana kita kita harus istifat jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat yang satu milih makhabah itu milih sering sowan yang satu juga makhabah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu juga. <tuh. tuh>. Nabi Abdul Assalamualaikum. <tuh>. Nabi Nimang cucunya, Assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. <tuh>. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau an naghum hatta takhruja kana Jadi sahabat kalau mau soal Nabi ya nunggu di sufa. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani soal. buyutan Nabi illa Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam tuh milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik pub. Buk, ya. nah, itu terus jalan tengah, karena kalau langsung masuk bayangkan saya itu sering menyaksikan bahmun habis ngaji dua jam setengah ngaji jalalan baru masuk, Assalamualaikum Padahal ya'i mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu Jadi dulu itu Qur'an sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Itu Islam sudah modern, dia kan gak fair kan Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini sini selonang-selonong, kan lucu kan, mentang-mentang kiai -mentang terus juga swan-suanan selonang-selonong padahal kalau kita mau ke mereka, pakai protokol sering tidak fair dunia ini, tapi karena aku kiai oleh geloh ya sudah ya. akhirnya saya memutuskan tidak gampang kemana-mana karena itu saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus uh, mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, tanggal ini, mesti saya hilang mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa-apa situ kosong? Tajam enggak lah. sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya itu. Akhirnya dibalik datang lagi. Gus jam dengan kosong apa? Kita menyesuaikan. Lalu aku lagi akhlak, kata saya. <laughs> itu baru punya asli gitu. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi yes. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang. Karena yang takut. Kiai kan nganggur jam songong nganggur jam sulong nganggur. Bisa aja alumni itu kerja di pabrik, bisa aja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, ini Kiai yang milih santri ini, mau Kiai yang ganggu santri? Nah, karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir nge mau ngelanjutin silaturahim, mau nyerang kok berpikir. Padahal kalau ada kenangan, ini Kiai yang milih santri ini, mau Kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam ker. Bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang Jadi Nabi s.a.s. yang nangat Nabi Perang badar menang Nabi, perang uhud menang wong kafir, perang ini gunta ganti Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, coro Rasulullah kesimpulannya satu Orang tidak kau bermikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya eh, Esa minta nggak ada perang Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Oh, itu luar biasa idenya Nabi karena bawaan perang itu wongan oh, nggak kau bermikir. ibarat se seorang misalnya seneng satu perempuan ketemu rivalnya langsung perang langsung perangan nggak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan itu seneng aku. Untungnya apapun untuk uangan aja rasa seneng. Malah mau lorok hati, terus es eh, Buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak. Mau aman WA nantu karan SMS atau tarung langsung? Ur aku bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya bermikir deh. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata seneng pak reguler. Hidup kita ngalah, karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau, aku bermikir pokoknya diprovokasi. Wow, oh, kau kalah A, kau kalah B Pikirannya kan, oh cuma sampai kalah, cuma sampai kalah. Bareng wes menang. Ternyata ada mas. Sahat. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu dipertarungkan. Dong Islam itu dinoaklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Saya menang berarti benar, saya menang benar. Kan terus jadi repot. Nah, itu Nabi tidak ingin. Makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang laki lagi penting, enggak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu Setelah enggak ada perang akhirnya fatafa waktu fil hadis wal Orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan Akhirnya Nabi secara riwayat bisa menjelaskan Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu, tidak cukup. Mat, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan? Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB macam-macam. Tersikata Rasulullah, enak saja nabi jawabnya. Ya, kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkal, tidak bingung, tidak. Ya, susah, mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda. Kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah Tuhanmu tuh majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya, ya sudah, Tuhannya satu aja itu yang itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya nggak perang. salamal masalah. Terus alhamdu Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya enggak perlu provokatif. Pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong enggak, ini sesuai teks. misalnya begini Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar Logikanya gampang, orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafatkan la menjadi muslim Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu Orang kafir 70 tahun, untuk menjadi muslim disuruh baca apa? <tuh> Lailah, Tapi gara-gara baca Lailawah binyakal patok, jadi kafir Pertanyaannya, loh, ini kalimat apa, kalimat untuk mengkafirkan apa kenapa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir Itu ketemu, enggak cara logika itu kan, enggak ketemu kan? <tuh> Makanya cara pikirannya Abu Hasan Asadili dan saya setuju pikiran itu istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhat Tapi jangan protes saya, proses Abul Hasan al-Saddili, kan Ketua Torekoh kono Sadilia. Ya. Cara madhab sadili dan anda boleh berbeda madhab Mencari khasnya orang kampus itu wani beda Beda kapasitas lah, pokoknya buduwe beda Dan kita pinter, kita tak kritis denun. Syama Dabi Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi tak ada kamal tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzampi. E bi hadhihi Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya. Benar. Alasannya beliau Hasan Asadili begini. Kulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma Katakan kepada mereka yang kafir Sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu diampuni Pertanyaannya yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimah apa? illallah. Dengan hanya melafatkan Lailahilmah Muhammadur rasulullah Suhullu yufar lahumma salaf Langsung dosanya disembuh, ampun Berarti yang menjadi pengampun dosalah Penyebab pengampunan itu apa? illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar Nah, di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan setelah mahal ilah ilwah istighfar baru diamping tidak? Asal la ilah ilwah langsung yukfarlahum makot salam. Saya ulang lagi, ya jelas ya. Jadi kullil ladina kafaru iyan tahu yukfarlahum makot. Nah, sekarang iyan tahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilah ilwah Muhammadur itu langsung yufar yukfarlahum makot. Artinya, apa huruf itu bisa didapat hanya dengan mujarotut tauhid, yaitu hanya dengan melafatkan kalimah "toyib". Dan sahnya, istighfar juga berdasar kalimah "toyib". Itu misalnya gini: orang kafir sebelum Islam melafatkan "astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah", kira-kira diterima enggak? nggak kan? Karena syaratnya istighfar, oke nah Makanya dalam hadap saat ini istighfar itu setelah La ilah illallah Karena cara pandang ya seperti itu Jadi fa'alam anna la ilah illallah wa Jadi dengan kebenaran Tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diam Tuh. Karena la Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah. Asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan lima jasa. walam yakun liman jastaufir. Jadi, orang yang bertauhid secara benar, meskipun gak sempat istighfar, itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir, sekali ngelafatkan kalimat tauhid, "gue istighfar langsung diampuni." Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ila ila ila. Jadi, kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya kita, termasuk yang dipikir-pikir saya. Nah, aku alim, ngerasa masalah lah, kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa Allah itu super Sudah bawaannya Tauhid juga punya kelayakan diam nah, Kemudian nasib kita agak sial Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh hurafat Berkau, Nabi nggak pernah tahlilan Nabi nggak pernah nabi gak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi Rata'umatul mau ilaih luar itu nah, kalimah ini Nah, ini propaganda. <laughs> Jadi ini sudah keanehan keanehan-keanehannya kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'ulu visabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau unisma sakit, kalau dituduh bid'ah dituduh, itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'ulu visabili, harus disakiti. Jadi, kalau kamu di salah itu ya harus santai. <tuh -tuh>